Baiklah para sahabat, seluruh dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi dan kabar bahagia Seputar idola kita Ada Kabar pertama persahabat Ada kabar bahagia yang kita dapatkan di SCTV Music World 2022 Alhamdulillah untuk kategori lagu pop paling ngetop Bismillah cinta ungu lesti Ini di posisi pertama persahabat ya, Di atas lagu Leodra Wow ini sih suatu kebanggaan Alhamdulillah nominasi lagu pop di Juks sudah di nomor 1 ya. Memang warga Konoha ini luar biasa Dan kita lihat persahabat ya ke kategori kolaborasi paling top Alhamdulillah takdir cinta Lesti dan Rizky Bilar pun ini di posisi pertama Dan kita lihat juga persahabat di kategori penyanyi dangdut paling top Luar biasa Bunda Lasti kejuara ini jauh poinnya persahabat ya selalu ada di urutan pertama Bunda Lesti ini suatu kebanggaan untuk kita semua dan kita lihat juga persahabat di kategori lagu dangdut paling ngetop alhamdulillah Bunda Lesti pun ini di posisi pertama dengan lagu Bawa Aku ke Penghulu di atas lagu Rara dan Gunawan persahabat ya dan kita lihat juga untuk kategori video klip paling top ini dipasti di posisi kedua, persahabat di bawah lagu atau Halilintar dan Aul Hermansa, yuk tentunya poinnya cuma beda tipis kita buktikan mudah-mudahan di kategori video klip paling top inilah kesayangan kita Lesti dan Ungu lagu Bismillah Cinta bisa di posisi pertama dan bisa membawa piala penghargaan untuk kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga di sana sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube-nya Rizky Bilar sudah di up video terbaru ini sih lucu dan sangat cute banget persahabat ya Papa Bilar berganti posisi nih tentunya dengan Bagas asistennya persahabat ya ini dibalik Papa Bilar menjadi Bagas asisten dan bagas menjadi papa bilar sebagai bos sahabat ini sih lucu dan cute banget bagas sampai diurut dipijit oleh papa bilar uh mereka ini mang gesrek banget ya <guluh> asisten tengil kalau kata mas gongli masya allah banget ini sih luar biasa seru banget yang belum nonton silahkan mampir ke channel youtube rizky bilar karena video kocak keseruan idola kesayangan kita sudah disuguhkan sahabat dan ada momen spesial, cute dan romantis banget ya dari Papa Bilar dan Bunda Lesti. Perhatikan, di vlog Rizky Bilar terbaru kali ini, ada sebuah keromantisan, keubuan yang tentu disuguhkan oleh Lesti dan Bilar. Bunda Lesti tiba-tiba menghampiri Papa Bilar dan langsung cium pipi Papa Bilar. Aduh, Masya Allah banget ya. <laughs> Ini sih lucu, menggemaskan, romantisnya dapat, Masya Allah, pokoknya Leslar, the best, luar biasa. Moment ini pun diunggah kembali para sahabat oleh akun selalu putih, Hanes Banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan. Salah satunya, dari akun, Engkus C mengatakan di kolom komentar, Gini, kita mah mending up yang bahagia-bahagia. Weh, <gif> up komenan yang ngehujat nggak boleh gak ada habisnya malah jadi semakin sakit hati kita. sahabat ya, ini juga untuk himbauan kita semua. Kalau ada komentar yang julid yang menghujat, itu abaikan saja. Orang sahabat, ya, kita fokus dengan idola kesayangan kita, mensupport karya-karya terbaik mereka. Berikutnya, para sahabat, perhatikan juga. Vitamin bahagia sudah kita dapatkan juga di channel YouTube-nya Leslar Entertainment yang tentunya pengen vitamin bahagia sudah disuguhkan lagi nih lewat Leslar Entertainment persahabat ya video BBL nemenin Papa Bunda syuting ketika syuting video klipnya Onyo ini seru banget ya persahabat ya akhirnya Leslar ikut andil juga di video klipnya Onyo nih Masya Allah mudah-mudahan idola kesenangan kita semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang mensupport dengan tulus. Amin. Dan berikutnya, para sahabat, kita lihat juga. Ada sebuah info penting juga untuk kita semua jam 8 malam nanti. Bakal ada kejutan juga nih untuk kita semua warga Konoha yang mau ikutan Run's SCTV Music World 2022 buat voting artis idola nih, para sahabat ya. Jangan lupa nanti malam jam 8 malam ini persahabatnya tepatnya di room SCTV Music World 2022 di aplikasi Jux kita harus dukung idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan dari IG-nya Ayah Kejora. Persahabatnya Ayah Kejora mengunggah foto bareng Bibi Indi. Hari ini Bibi Indi sedang berulang tahun persahabat ada sebuah ucapan selamat. Wilujung tepang tahun adikku Indi Nuraida Sehat selalu dan panjang umur Lancar rezekinya Amin Masya Allah persahabatnya doakan nih Buat Bibi Indi mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia ya Alhamdulillah Bibi Indi hari ini berulang tahun Mudah-mudahan selalu sehat Untuk keluarga kalian leslar Dan kita masih menunggu kejutan lain persahabat Di malam hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan